Masukkan sejumput garam Aduk hingga merata Masukkan bawang geprek secukupnya Aduk hingga marah. Masukkan lada secukupnya. Aduk hingga merata. Masukkan kaldu jamur secukupnya. Aduk hingga merata. Masukkan satu butir telur. Aduk hingga merata. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. hingga merata masukkan tepung tapioka secukupnya sedikit demi sedikit masukkan daun bawang secukupnya aduk lagi hingga merata bulat-bulat sampai adonannya habis Masukkan tahu bakso ke dalam panci sampai adonannya habis. Aduk, -aduk sampai mengambang. So, tahunya kita belah menjadi empat bagian sampai. Habis. kita masukkan bakso tahu ke dalam minyak goreng yang panas I'm sorry. Okay. sesuai selera, masing-masing. Sudah jadi Gatah punya Sudah siap Dan memang Tuhan Dan memang sudah Selesai